Halo selamat malam Oke teman-teman saya sedang bersama Bokapnya Kliwon Ini karena bokapnya Kliwon Ngotot Minta Channel PM21 Dan uh, Setelah saya pikirkan Ternyata kemarin penampakannya uh, Saya sendiri ada yang janggal ya Menurut saya pribadi Jadi saya memutuskan untuk Mengajak Bokapnya Kliwon sekali lagi ini Untuk membuktikan uh, Apakah uh, pocongnya bisa keluar lagi Dan uh, Bokapnya Kliwon ini Uh, pasti, bilangnya pasti bisa keluar lagi Dan bokamnya dok Kliwon uh, uh, Mau kelusur Asalkan uh, setelah Lihat pocong hijau Nanti PM ngasih channel PM Tapi <tuh> Ini memang uh, Keinginan saya untuk melihat Pocong hijau sekali lagi Buat yang terakhir kalinya mungkin Nanti kalau memang itu hantu beneran Channel ini Saya kasih ke bokamnya Kliwon Gitu Ya saya maunya kayak gitu, pokoknya itu channel harus jadi milik saya, oke? Okay. tapi saya akan buktikan itu. saya kan kemarin juga agak ragu ya, sama pocong itu, sama pocong hijau. kalau masalah warna saya nggak masalah warna apapun. tapi yang saya janggal itu jalannya kayak gini. jadi saya agak ragu nih bang itu. ya itu justru kelebihannya dari raja pocong itu. Okay. kelebihannya kayak gitu. kelebihannya raja pocong ini katanya raja pocong. ini bang Jacknya lagi ada urusan, jadi nggak bisa nemenin PM penelusuran saya. Cuma bersama berapa kliwon saja ini teman-teman Berani emang sendirian enggak oh. ada bang Jack Saya emang enggak ada teman -teman, takutnya Orang culun naik itu nggak ada di sini juga nggak masalah oke okay. Jadi PM pengen lihat pocong hijau sekali lagi dan uh, Berapa bokapnya kliwon janji akan uh, memanggil pocong itu sekali lagi Nah nanti kalau terbukti hantunya beneran pocongnya beneran uh, PM21 akan kasih channel tersebut Channel PM21 Insya Allah saya ikhlas ya asalkan nanti keluar potong hijau dan hantunya itu beneran. tuh teman-teman dengerin tuh, jadi jangan banyakkan alasan itu. oke. Okay. ketega ngomongannya itu. siap. oke. Okay. Uh, mungkin kita penelusuran ini, walaupun lepasnya dekat rumah ini teman-teman, dekat rumah warga tapi katanya potong hijaunya uh, rumahnya di sekeliling sini. jadi saya juga pusing sendiri. ini enggak kalau kalau saya lihat ini nggak angka sama sekali Tidak. karena banyak rumah ini. awas aja kalau nanti sampai tumbang okay. di sini. Oke, jadi bagaimana keseruan saya dan bokapnya Kliwon ini Ini tetes darah penghabisan Pak 21 untuk kelusuran membuktikan Nggak tahu nanti jadinya kayak gimana ataukah saya kehilangan channel atau gimana uh, Nggak tahu ya Buktikan aja Oke siap Oke uh, kalau gitu saya akhir di sini nanti kita sambung kalau sudah ada hiburan yang menarik buat teman-teman Oke teman-teman uh, ini gimana babaknya Kliwon belum muncul juga pocongnya Ntar lagi nih. Ntar lagi. Iya, tadi saya udah berinteraksi di sini. Nanti saya akan panggilin tadi. Panggilin. Belum ya. belum siap keluar berarti pocongnya. Ya. Oke oke. Iya saya sedang di lokasi kemarin ini walaupun banyak rumah katanya ada pocongnya di sini. Oh, serem di sini angker. Nah, itu banyak lampu-lampu belakang. Main-main pokoknya kalau sini itu angker walaupun dekat. Iya, kan angker orang. di sini. Saya penasaran dengan pocong hijau itu, jadi ada yang mengganjal saya ini bapaknya Kliwon juga uh, tadi tadi siang ke rumah PM ngotot pengen channelnya tapi saya pengen lihat pocong hijau sekali lagi gitu, iya, itu teman. jadi ini saya pelusuran mungkin yang, yang terakhir sama saya ya iya. nanti rajanya pocong saya akan panggilin sekali lagi eh, tapi oh. sekali lagi ya oke siap-siap ya. nanti dari milik saya kalau oke sudah saya yang penting panggilin. nanti kalau sudah terbukti setan beneran nanti saya kasih channel ini iyalah harus jangan banyak alasan kayak kemarin oke ini kira-kira sudah bisa dipanggil apa belum ini pocongnya udah lama gini. bisa bisa bisa udah udah bisa bisa coba panggil waduh itu teman-teman ini sakti beneran atau apa ini mana pocongnya belum keluar keluar mana ada enggak ada-ada udah udah keluar sudah ada di sekitaran sana pokoknya Coba mana Tapi sebelah masih mana agak jauh nih. kita harus jalan oke okay, oke okay, okay. dimana pocongnya sini ikutin ikutin saya sini ya Astagfirullah ternyata belum udah kamera ini ini pocong hijau yang kemarin teman-teman sudah muncul ini. Saya ini pocong hijau. nya pocong itu. Pocong hijau yang kemarin ini. Ya, nya pocong itu. Ini teman-teman. Ini yang saya ini beneran pocong apa beneran, bukan? raja rajanya. Oh, gitu. Enggak takut itu bapaknya kliwon. Enggak, tadi saya udah berinteraksi tadi saya. Oh, gitu. Tadi di situ enggak ada apa-apa ya? Enggak ada apa-apa gimana maksudnya? itu pocongnya punya pocong, udah keluar, teman-teman ini. Udah, Tapi ya. saya nggak merinding ini. Gimana masa sih? Itu, itu beneran pocong, itu rajanya. itu beneran pocong itu bukan Oh, itu rajanya. Oh, itu rajanya. Oh, itu rajanya. Oh, lagi berani Oh, itu rajanya. Oh, itu rajanya. Oh, itu rajanya. Oh, itu rajanya. Oh, itu rajanya. saya itu rajanya. Oh, itu rajanya itu ya rajanya pocong cuma takluk sama saya di sini. Oh gitu. Berarti kalau saya deketin itu ngelawan, apa gimana? Bisa ngamuk. Oh bisa ngamuk. Apalagi kalau banyak ngomong kayak gitu meremehkan dia, aduh bahaya pokoknya. Oh itu ganas banget berarti ya? Ganas itu siap enggak Tapi nanti kalau ada apa-apa saya ditolongin nggak? Saya siap nanti. Oke. Iya. Oke. Pokoknya saya siap nolongin. Kondisikanlah pokoknya dia. Deketin lagi, deketin lagi boleh deketin tapi jangan terlalu berisik nih ya jangan terlalu berisik ya, itu si gendut nggak ada jadi nggak yeah. terlalu berisik boleh boleh nih, deketin iya pelan-pelan pelan-pelan ini teman pocong hijaunya ini yang banyak jadi perdebatan ini pocong beran atau enggak ini bro gimana? udah jelaskan udah dekat kan? ini ya si pocongnya ya deket kan? banget tuh tapi Raja saya nggak merinding ini ke... Ini rajanya pocong, kemarin kan, kenapa pas ngilangnya itu kayak jalan-jalan cunil-cunil gitu nah, itu kelebihannya raja pocong di situ berarti dia... nggak bisa ngilang kayak itu itu udah hal biasa kalau pocong-pocong biasa mah ngilang kayak gitu ah, ini rajanya pocong rajanya pocong iya punya kelebihan dia oke okay. uh, agak geser sedikit biar ditangkap kamera lebih jelas ini oke okay geser-geser ya? sini geser sini biar enggak itu nutupin kamera itu, itu enggak, enggak, enggak, enggak itu ngelawan apa? kalau babaknya Kliwon enggak ngelawan itu kan tadi udah bilang saya udah udah, udah tundukin tadi saya udah berinteraksi dulu Oh gitu ini pocongnya temen-temen It, itu pocong beneran apa bukan rajanya pocong ini pokoknya kayak gini deh saya itu nggak usah alasan. Uh -uh. Saya udah buktikan, saya enggak tumbang, saya enggak lari. Ini rajanya sekalian saya panggilin. Pokoknya itu channel udah harus harus jadi milik saya namanya. Mana coba? Kurang apa <tuh> saya coba? Oke, oke. Ini bapaknya Kliwon. Ya. ini bapaknya Kliwon benar-benar sakti atau enggak sih sebenarnya? Oh, sakti banget. Saya ini enggak ada takutnya. Ini sakti okay. bisa taklukin raja ini. Uh, saya ini bawa tali. Tahu buat apa? Tali. Ini t tadi tadi ini talinya loh. Ya emang tali buat tali, Ini. Tali. Ini saya sengaja bawa tali. Ini saya mau ngetes kekuatan dari bapaknya Kliwon sebenarnya. Ini kan mau channel enggak? Saya mau. Saya berani, saya orangnya. Kurang bukti apa. Enggak. Saya kira bapaknya Kliwon ini kalau deket sama Pocong kayak gitu, jarak jangka waktu lama kayaknya bakalan tumbang deh kayaknya ilmu saya ini, meremehkan ini ilmu saya mau berapa lama coba, mau berapa lama? ya 15 menit kalau kuat jangan 15 menit semalam saya tinggal sendirian di sini saya berani aduh, aduh tapi diikat di pohon itu samping Pocong situ yang mau ngikat? iya emang berani kalau udah deket-deket Raja, Raja Pocong ini? Insya Allah kan ada babaknya Kliwon Bisa melindungi saya nanti Yang penting nanti kalau terlalu deket Jangan terlalu berisik ya Iya Janji ya Iya 15 Setel... menit ya Dikit 15 menit Di samping pocong yaudah, itu ya Mau 15 menit Yang penting itu channel nanti buat saya pokoknya Tenang Kukur aja Pasti saya kasih channelnya Yang yaudah, penting Saya apa? Lihat kekuatan babaknya Kliwon Dikit Di samping pocong Selama 15 menit Yaudah, yaudah, yaudah. yaudah apa? Gak apa-apa Gak apa-apa Oke okay, teman-teman Salasan aja ini Penggur misteri ini Uh, saya mau ikat bapaknya Kliwon ini di samping pohon itu Di samping pohon itu uh, Sebelah pocong persis itu ya Saya mau ikat bapaknya Kliwon uh, 15 menit apakah dia akan tumbang atau enggak ya Jadi bagaimana permainan PM21 Oke okay, ya teman-teman saya ikat. Ini sekarang ya diikat ya Ya sekarang 15 boleh. menit ya Ya udah Oke okay. Buruan biar saya cepat dapat channelnya Oke okay, saya ini enggak apa-apa saya, saya ke sini apa, apa yang penting jangan terlalu berisik sama ngomongnya yang sopan aja kalau itu saya ini siapa enggak? terserah udah-udah saya taklupin tadi kok itu ini udah jinak ya? udah ada saya di okay. sini dong so, uh, saya mohon izin ini ya ngikut bapaknya keliwon di samping kamu Semanan bisa di coy. Ayo ya sini. Sini sini. Pom itu sampingnya. Ke situ. Ya kalau kuat 15 menit nanti saya akan nyetel kalau satu Kuat saya ilmu saya itu. Oke. Bro. Ayo kita. Karang. Iya, gas. Nih buktikan ya teman-teman ya. Saya mau deket nih sakti saya. Oke. Gimana? Saya ada di sini, di sini. Dia samaan. Ada di sini. Ada sini aja. Hebat ya. saya. Rani saya. Saya ada mana sini kayak gini. Posisinya gimana saya? Terlepas. Ya, ya, belok belok pohon, belok pohon. Ini bertahan 15 menit. Berarti nanti itu sebenarnya buat banyak kawon. Jangan saya ketumbang ya. ya. Saya emang nggak ada takut takutnya, nggak tumbang saya. Di tengah? Ya, kencang banget ini. Oke, ya, sudah. Ini 15 menit ya? Ya, ya, dari sekarang. Oke teman-teman saya sudah ikat babaknya lewon ini. Bisa bing pocong itu. Kalau nyilewon saya deketin kamera ke pocongnya ya. Udah, yang sopan aja, gitu. mana ngomongnya. Ini pocong ya teman-teman. Tapi saya nggak merasakan rieming apapun -apa ini. pocong pocongnya kok mukanya hitam ronye mukanya keliwon ini rajanya pocong ini kan macam-macam ini pocongnya teman-teman pocongnya kayak gini ya Itu kelebihannya dari raja pocong itu ini Masa, ini bukannya kayak kain Kain gimana orang itu raginya potong kain. Ini dia nggak ngapa-ngapain saya kan? Udah udah saya taklokin, udah saya jinakin itu udah saya bilangin. Mending jangan ngomong jorok aja, ngamuk diantar. Oke. ini Pocong kayak Masih gini belum percaya ini beneran Pocong bukan adanya Pocong nih gimana sih Oke okay. ya okay, jelas ya di kamera terdolong teman-teman ini kain bawah kayak gitu kayak mencurigakan gitu ya teman-teman bentar dulu oke okay. teman-teman ah, saya mau buka itu tali pocongnya ya Hai jelas ya Hai banget Iya ini bener, -bener hantu bukan oh, ini, ini rajanya kocong ini mas mau kalau begitu ya. saya mau buka tali pocongnya eh, jangan mas jangan dibuka entar ngamuk dia jangan-jangan jangan-jangan biar kita lihat ini Aduh jangan mas beneran jangan mas ini gua tahu nanti kalau ngamuk pokoknya tahu jawab saya Oh jangan Mas belum mampu kayaknya Mas KM ini ilmunya mampu. ini saya buka ya Aduh jangan Mas jangan aduh gimana nih saya udah bilangin jangan tapi saya nggak bisa berontak ini eh, bukan aduh. nih jangan jangan pokoknya jangan mas-mas ntar dia ini potongnya banyak nah. nafas gitu berani aduh jangan ntar ini rajinnya kosong ini punya kelebihan ini aduh gimana sih jangan jangan jangan dibuka aduh ngajak kamu sih? santai aja sudah tiket itu Aduh, tiket, aduh. jangan jangan apa sih jangan beneran nah, jangan dibuka Nah dong. nih kali potongnya saya sudah buka nih, nih. Eh, aduh, nah. aduh aduh aduh jangan jangan beneran aduh ntar dia ngamuk Beneran Ternyata ngamuk nih aduh. Ini saya bakal bahaya, nih Bahaya Bahaya beneran Aduh Gimana ya Aduh Kayaknya bentar lagi ngamuk ini Ini iya Aduh Masa Ini hantu beneran gak nih beneran, Ini rajanya benar Beneran Aduh Asafin lo eh. hantu. Hantunya kayak gitu temen-temen Hantu, itu hantu apa itu aduh, hei, hei, hei, hei. mau kemana jangan, jangan, jangan aduh. Aduh. aduh aduh kabur itu, itu. Aduh. Aduh. apa ini babaknya Kliwon kamu ketangkap basah bayar aduh. orang nih kamu ketangkap basah nih bayar siapa tadi aduh ngapain bukan aduh, aduh. aduh. aduh. aduh. aduh. aduh. aduh. Kamu ke tengah basah ini, Hah, itu bukan dia? hantu, aduh, bukan aduh, pocong, dia. masih mengelak lagi. Aduh, itu ngaku. Yuk. Itu siapa tadi Kliwon ya? Ah, bukan? Aduh, itu sebenarnya Raja Pocong kok bisa jadi kayak gitu ya? Aduh, aduh. Raja Pocong bisa jadi kayak gitu gimana? Ya udah. Aduh, aduh. Uh, sa saya mau pulang dulu, kamu di sini oh, aja. Jangan mas, jangan udah saya aduh, pulang channel, aduh ini urusan channel channel apaan kamu, kamu bohongin mas, saya bohongin saya di sini, aduh. Aduh. oke teman-teman uh, sepertinya sudah cukup aduh. ini pembuktian bahwa pocong hijau memang bukan bukan itu saya tinggalin aja ini bapaknya Kliwon di situ ya pocong hijau memang bukan hantu melainkan orang suruhan bapaknya Kliwon dan sudah terbukti Alhamdulillah ya mudah-mudahan nanti babaknya Kliwon kalau ke rumah Pem21 lagi dia kapok atau malu paling enggak oke okay, untuk video kali ini saya akhiri dan saya pastikan pocong hijau itu adalah orang yang disuruh oleh babaknya Kliwon oke okay, saya lega kalau begitu ternyata bukan bukan itu ya ternyata cuma orang suruhan babaknya Kliwon Terima kasih untuk video kali ini. Saya mau pulang, saya tinggal bapaknya Kliwon di sini. Saya biarin aja di sini. Untuk video kali ini, saya akhiri. Terima kasih. Salam, misteri.